Alhamdulillah, mungkin juga di sini. Janganlah ada syarikat lah, pada kesempatan siang hari ini bisa berkumpul kembali dengan virtual. Insya kita coba belajar ya tentang masyarakat okay. ya. Tadi Bu Rara tidak bisa hadir karena sedang ada kegiatan lain ya. Nanti yang tidak bisa hadir mungkin uh, bisa lihat rekamannya ya. Rekamannya nanti Bapak share juga uh, di WhatsApp ya materinya. Oh, nanti gimana kabarnya sehat semua? Alhamdulillah sehat ya, ya. sehat ya. sudah dikirim tugas-tugas uh, tugasnya semuanya yang kemarin presentasi sudah pak sudah semua sehat sudah Belajar tentang masyarakat Di sini ada yang ingin berpendapat tentang masyarakat Apa definisinya kira-kira Silakan dibuka ininya. Masyarakat Kira-kira menurut kalian Dengar kata masyarakat itu apa kira-kira Kelompok manusia Kelompok orang. Yang Menurut adat istiadat Kelompok orang yang hidup bersama Yang menghasilkan budaya eh okay. seakan budaya adat sih oke luar biasa aduh dapat tahu pada tau gini mah gak usah kuliah aja ya kayaknya <laughs> kayak yang lain ada lagi itu kelompok penduduk pak kelompok penduduk oke okay. penduduk mana nih masyarakat masyarakat nah apakah di dunia maya itu bisa disebut masyarakat? Netizen misalnya sebutnya. Iya, tidak, Pak, disebut masyarakat. Disebut masyarakat, Pak. Kalau yang menyebut itu masyarakat, kenapa alasannya? Karena sama-sama manusia. manusia, Pak. Masyarakat. Tapi kan di dunia lain. Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Karena tidak, tidak termasuk ya, unsur tidak termasuk Pak Tidak termasuk unsur-unsur masyarakat. Pak. Tidak termasuk masyarakat, ya benar. Nah. Tidak, Memangnya unsur masyarakat itu, itu apa aja, kira-kira uh, manusia sebagai anggota, lalu tempat tinggal, dan kebudayaan, nilai, dan norma. Oke, okay, sip, bagus. Materinya udah dapat, kan? Ini ya, materinya belum. Dapet, saya mau, pak. pak, belum, belum, belum, belum, oh, belum, belum, ya. belum, Pak, belum, Pak nya itu da dapat di LMS. Baru ya di share dulu, Ini Bapak share di WhatsApp ya. Di WhatsApp. Ntar. Baik, ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, kayak masyarakat menarik. Nah, eh, kita ketahui bahwa kita manusia sebagai makhluk sosial, ya, tidak bisa kita tuh hidup sendiri. Maka dari itu, kalau ada orang sombong merasa bisa hidup sendiri, maka dipertanyakan kemanusiaannya, itu ya. Maka nah, dari itu, kita ya sebagai. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kita sebagai mahasiswa sudahkah bermasyarakat? Sudahkah kita kenal siapa ketua RT-nya? Seberapa sering kalian berinteraksi dengan ketua RT, dengan RW, dengan para karang karang taruna misalnya, masyarakat sekitar, siapa saja tokoh-tokohnya. Jadi harapannya setelah kalian mengenal tentang masyarakat itu apa, kalian di lingkungan masing-masing harus bisa bermasyarakat. Jangan sampai teman-teman eh, apa nggak cocok ya kalau seorang mahasiswa ilmu sosial ilmu politik orangnya introvert nggak cocok sebenarnya karena pada dasarnya orang ilmu politik ilmu sosial politik itu harus bersosial nah maka dari itu eh, yang namanya misalnya sikap introvert itu ya itu bisa dirubah ya yang namanya karakter sifat manusia itu bisa dirubah ya. karakter jelek misalnya itu bisa dirubah dengan apa syaratnya syaratnya adalah merubah sebuah kebiasaan. Ikan kan itu tadi ya Bapak sering bilang bahwa e, kita hari ini adalah akumulasi dari hari-hari kita lewati setiap harinya, apa yang kita alami, apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Itulah jadilah hari ini kita. Gitu ya. Nah maka dari itu kalau ingin merubah sebuah kebiasaan, maka rubahlah dari pola-pola yang itu menurut kita itu hal-hal uh, yang sia-sia, hal yang tidak bermanfaat, nah, itu di, mulai dikurangi. Oleh itu teman-teman uh, harus bisa bermasyarakat dimanapun, jangan sampai uh, tidak kenal, ya ketua RT-nya siapa, ya kemudian juga uh, Kepak tokoh agamanya siapa, tokoh pemudanya siapa. Nah, harus tahu teman-teman. Jangan -teman, sampai anak fisip tapi nggak kenal siapa di sekitarnya. Bahkan tetangga sendiri itu tidak kenal dengan baik. Nah itu bukan mahasiswa fisip. Nah, mahasiswa eksak sih masalah. Karena mahasiswa eksak orangnya oh, rata-rata individual. Tapi kalau kita orang sosial harus kenal dengan siapapun ya, yang di sekitar kita jangan sampai yang dekat gak kenal, yang jauh malahan kenal. Nah, karena kita nanti ketika sudah pas sekali di kampus itu ya, ketika sudah di kampus, setelah di kampus itu kembali ke masyarakat, gitu ya. Maka kemampuan kalian dalam berinteraksi dengan masyarakat itu menjadi penting. Oke, kita lanjut. Nah, masyarakat itu kita lihat dari segi misalnya Bagaimana kehidupan kolektif dari hewan. Nah, jadi manusia maupun e, hewan itu memiliki rasa kolektivitas. Gitu ya. Nah perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pada akal. Gitu ya. nah, contohnya di sini, tapi juga e, pada jenis lain misalnya berbagai pertunjukan, gitu ya. Misalnya sel juga dia berkelompok berkolektif, gitu ya sama manusia juga hidupnya itu kolektif. Gitu ya. Namun pada saat ini kita lihat kolektivitas itu kita lihat mungkin di media sosial. Di dunia nyata mungkin dia adalah orang yang berbeda, tapi di dunia maya dia orang yang aktif dan bersosial dengan baik. Ada yang seperti itu ya. Jadi rata-rata hari ini manusia itu dia memiliki dua karakter: karakter di dunia nyata, karakter di dunia maya. Nah sebenarnya dan ketika kita di dunia maya kita bisa jadi siapapun, gitu ya mau maki siapapun, dia mau berbicara apapun bisa, gitu nah, ya. maka dari itu kita harus menjaga bagaimana konsistensi sikap kita. Nah, ketika kita terbiasa di media sosial dengan sikap yang lain, maka itu akan tergambar suatu saat di sikap yang nyata kita. Nah, maka dari itu teman-teman kalian semua di sini milenial ya, harus bagaimana memperlihatkan apa namanya? sikap yang baik itu baik itu di dunia nyata maupun di dunia sosial media sosial Nah ternyata semua makhluk hidup itu dia ya, termasuk apapun ya apa ma makhluk hidup yang banyak sekali makhluk hidup yang hidupnya itu berkolektif ya, termasuk manusia nah ciri khas kehidupan kolektif itu pembagian kerja yang tetap antara Berbagai macam subkesatuan sesuai dengan fungsi hidup, ketergantungan antar individu, kerjasama antar individu, dan komunikasi antar individu. Nah, ini ciri khas produktivitas dalam kehidupan. Pasti ada namanya pembagian tugas, ya, misalnya dalam sebuah keluarga. ada tugasnya, ya, ibu sebagai ibu rumah tangga, bapak mencari nafkah anak yang, uh, apa namanya, untuk membantu ataupun uh, belajar, dan sebagainya. Nah, ini. Ada namanya itu pembagian kerja, termasuk dalam organisasi, termasuk dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Misalnya, nah, ketergantungan antara individu, jadi kita ini hidup ketergantungan dengan yang hanya di sekitar kita alam. Pada hakikatnya, kita itu adalah makhluk yang lemah. Lemah, kenapa? Karena kita, makhluk yang membutuhkan eh, sesuatu untuk hidup, kita aja bernafas di dunia ini, itu membutuhkan. Uh, kolaborasi membutuhkan uh, apa uh, kejadian alam semesta itu mulai dari matahari bumi tumbuhan barulah kita bisa bernafas dengan baik atmosfer barulah kita bisa bernafas dengan baik kalau tanpa itu semua kita tidak bisa bernafas hanya nafas saja kita butuh sesuatu kita juga uh, apa karena sekuat apapun gitu ya so, kesehatannya sekuat apapun ya, ototnya sebesar apapun tetap lemah kalau terjadi terkena penyakit gitu ya salah Satu apa mau sekuat otot apapun besarnya gitu ya kalau dia misalnya apa digigit nyamuk Aedes aegypti pasti kena demam berdarah gitu ya nah itu ya betapa lemah gitu ya manusia termasuk dengan virus corona itu ya makhluk kecil kasat mata manusia itu lemah sekali oleh makhluk yang tidak memiliki fisik yang terlihat seperti kita gitu ya nah, maka dari itu kita itu adalah makhluk yang lemah nah kalau itu Rasul itu berkata siapakah yang paling kuat di dunia ini adalah manusia yang bisa menahan nafsunya menahan amarahnya nah kemudian selanjutnya kerjasama antara individu nah dalam kehidupan sehari kita itu harus sama di antara individu gitu ya, agar hidup kita bisa berjalan dengan baik tanpa kerjasama kita bukan apa-apa jadi kesuksesan seseorang itu bukan dia sendiri yang bisa merasakan kalian bisa misalnya kuliah ataupun misalnya lulus S1 bukan karena kalian sendiri yang berjuang tapi karena adanya dosen, adanya TU, adanya cleaning service ada adanya semua pihak-pihak yang membuat organisasi ini berjalan dengan baik jadi intinya jangan sampai kita menjadi orang yang Sombong, gitu ya. Yaitu apa sombong itu? Takabur itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kemudian komunikasi antar individu. Nih, sini ada komunikasi. Jadi dalam sebuah individu itu harus ada namanya saling berkomunikasi. Nah ini kehidupan kolektif baik itu hewan maupun manusia. Nah yang membedakan manusia itu adalah akalnya, gitu ya. Kalau hewan kan dia uh, menggunakan naluri. Kalau manusia itu menggunakan akal, gitu ya. Akal dan nalurinya. Maka dari itu ketika manusia itu dia mengacuhkan akal pikiran, tidak memilih tidak memakai logik-logiknya untuk bertindak dan berkomunikasi atau memperkerjasama, maka sama saja dia dengan hewan. Nah, maka itu manusia itu ciptaan yang mulia gitu ya. Dia memiliki akal pikiran yang bisa membedakan mana benar dan mana yang salah. Namun dalam hal ini manusia itu sangat unik gitu ya. Dengan dia memiliki kehendak bebas, free will gitu ya, maka dia bisa memilih sesuatu gitu ya. Dia bisa, jadi manusia itu bisa lebih tinggi derajatnya daripada malaikat, gitu ya, dan lebih bisa lebih rendah e, derajatnya daripada hewan. Coba bayangkan, dalam beberapa kasus manusia itu bisa membunuh anaknya sendiri, padahal hewan aja, gitu ya, segalak galaknya singa, segalak galaknya macan tidak mau berani membunuh anaknya sendiri, gitu ya. Ini manusia bisa membunuh anak, bunuh bapak, bapak bunuh anak, gitu ya. Bapak kandung memperkosa anak kandung, gitu ya, dan sebagainya. Nah ini yang yang mengerikan. Ya. Manusia itu seperti itu. Misalnya, ya. misalnya nih, contoh kecil, misalnya. Sudah tahu manusia itu eh, apa? Kalau tidak melaksanakan sholat itu mendapatkan dosa, tapi tetap aja banyak orang yang tidak melaksanakan sholat, gitu ya, karena kita di manusia itu makhluk yang unik, kayak gitu ya. Dia memiliki kehendak bebas sehingga bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, dan secara sadar dia memilih hal tersebut lanjutnya, nah ini wujud kolektif manusia di sini ada berbagai wujud kolektif manusia. yang pertama masyarakat yang lazim dipakai, kemudian kategori sosial, golongan sosial, komunitas dan atau community, kelompok dan perkumpulan. nah ini berbagai wujud kolektif manusia. jadi jenis-jenisnya dalam sebuah masyarakat ya jenis masyarakat. Nah, maka dari itu kita lihat misalnya di sini dari definisi masyarakat, masyarakat berasal dari kata akarnya itu adalah bahasa Arab, ya. Nah, jadi banyak sekali bahasa Indonesia itu kata serapan itu dari bahasa Arab. Salah satunya adalah masyarakat, ya. Nah, masyarakat ini bahasa kata asal katanya syarokah ya, yang berarti ikut serta atau berperan serta, partisipasi, gitu ya. Jadi yang namanya masyarakat itu dia harus ikut berpartisipasi dalam kehidupan, ya. Maka ketika dia tidak memiliki partisipasi dalam kehidupan tersebut, nah berarti uh, dia bukan masyarakat yang baik, ya, gitu ya, karena tidak ikut uh, berkontribusi di masyarakat, gitu ya. Nah, maka dari itu masyarakat yang baik adalah masyarakat yang bermanfaat bagi orang lain, bagi masyarakat yang lain. Kemudian dalam bahasa Inggris society, ya berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan. Nah, ini kawan ya, artinya. Karena kenapa? Karena dia hidup di tempat tinggal yang sama, berinteraksi secara intens, sehingga eh, disebutnya kawan. Maka dari itu kalau misalnya society sebagai mahasiswa, gitu ya, itu juga disebutnya sebagai masyarakat masyarakat kampus. Nah, kemudian masyarakat di sini definisinya dari dua asal kata ini Sekumpulan manusia yang saling berinteraksi ya, Sekumpulan manusia yang saling berinteraksi nah, Sehingga menumbulkan orma, adat, segala macam ya. Suatu kesatuan masyarakat dapat memiliki perasaan Yang memungkinkan para warganya untuk berinteraksi nah, ini, ya. ini selanjutnya Ciri-ciri masyarakat apa aja? Yang pertama adalah interaksi antar warga Jadi adanya interaksi antara warga gitu ya itu sebagai masyarakat lalu bagaimana kalau di perumahan pak mereka pernah ada interaksi gitu ya nah ada ciri yang lain gitu ya gak ada interaksi kan mereka kadang-kadang gak kenal sebelahnya padahal teroris gitu ya misalnya nah ini jangan sampai seperti itu Nah jadi warga warga itu ya harus kenal siapa uh, sebelahnya kalau kalau budaya di Jepang kalau ada tetangga sebelah yang baru tuh uh, tetangga tersebut tuh pasti yang baru pindah tersebut muncingin ya, muncingin kasih makanan atau apa gitu sehingga di situ ada namanya interaksi. Kita sepertinya sedikit luntur ya akan hal tersebut. Nah, adat istiadat, norma hukum serta aturan yang mengatur semua pola tingkah laku warganya. Nah Di sini ada nama adat istiadat, norma hukum, aturan yang mengatur pola tingkah laku warga di situ. Nah, makanya itu apa? Ini artinya apa coba? Jadi tidak ada sebetulnya ya manusia yang bebas, ya. Ada juga manusia yang bebas dengan batasan-batasan tertentu, ya karena tingkah laku kita itu semuanya dibatasi dimanapun kita berada, gitu ya. Tidak bisa kita sewenang-wenang melakukan sesuatu karena kita memiliki batasan kebebasan itu, ya. Kemudian selanjutnya kontinuitas dalam waktu, ya. Jadi dia tinggal lama di situ gitu ya. Berinteraksi dengan cukup lama Dan kontinuitas ada keberlanjutan di situ Jadi kalau misalnya ketemu satu dua kali Itu bukan masyarakat Misalnya ketemu di dalam bis gitu ya. Itu kan sekumpulan orang Ada aturannya nah, Walaupun kadang ada interaksi Kadang enggak Dan itu sementara itu Bukan disebut masyarakat Kemudian yang selanjutnya Ada rasa identitas yang kuat Yang mengikat semua warga Jadi ada rasa eh, apa ya, Existing di mana dia itu Uh, uh, orang di situ ya, memiliki rasa identitas identitas sebagai warga Ciawi misalnya. identitas sebagai warga Unida mahasiswa unida nah itu berarti identitas maka dari itu sebuah mahasiswa itu di universitas akademik itu bisa disebut sebagai masyarakat disebutnya apa? masyarakat kampus selanjutnya crowd misalnya, ya. crowd ini seperti misalnya teman-teman ikut dalam sebuah konser misalnya, ya. Nah, ikut konser kenapa karena di situ dia sekumpulan orang banyak gitu ya ada interaksi ada pun tidak terbatas ya hanya beberapa orang mungkin tapi tidak memiliki ikatan yang kuat tidak memiliki rasa identitas yang kuat karena sementara di situ ya crowd kerumunan nah itu ya tapi misalnya dia dalam sebuah komunitas itu berbeda lagi nanti akan kita bahas selain perkumpulan kalau kerumunan kerumunan aja gitu ya Sekurang orang ada karya berinteraksi terbatas misalnya nih dalam sebuah stasiun misalnya, tapi tidak memiliki ikatan. itu Tersebutnya masih bagian dari masyarakat, tapi tidak disebut sebagai masyarakat secara utuh dalam definisi yang tadi kita sebutkan. Kemudian selanjutnya adalah komunitas dan community. Nah komunitas di sini merupakan wujud masyarakat yang konkret, nanti nyata ya konkret adanya, yang selain memiliki ikatan berdasarkan suatu sistem adat istiadat yang sifatnya kontinu dan berdasarkan rasa identitas bersama yang dimiliki semua kesatuan masyarakat juga terikat oleh suatu lokasi yang nyata dan kesadaran wilayah yang konkret ini ya ini sebuah komunitas definisinya ya secara konkret memiliki ikatan berdasarkan suatu sistem adat dan berdasarkan rasa identitas bersama yang dimiliki semua kesatuan masyarakat gitu ya nah kemudian komunitas juga di sini suatu kehidupan kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata dan berinteraksi secara kontinu sesuai dengan suatu sistem adat istiadat dan terikat oleh suatu rasa identitas komunitas. Kemudian di sini juga komunitas terbentuk dengan sendirinya, contohnya banjar desa tradisional di Bali. Sedangkan komunitas dibentuk oleh pemerintah atau perusahaan, contohnya daerah transmigrasi. Dulu ada daerah transmigrasi. Zamannya Soeharto, di mana orang-orang uh, itu disebar di seluruh uh, wilayah Indonesia, ya, diberikan tanah untuk menggarap di situ sehingga terbentuk lama-kelamaan. Jadi, sebuah masyarakat, gitu dulu waktu zaman Orde Baru, gitu ya, untuk ketika itu suasana sempadan tangan, di mana uh, masyarakat Indonesia ditawarkan untuk pindah di beberapa daerah terpencil untuk membangun sebuah daerah di situ. Nah, maka dari itu, menarik kalau kita kaji. Uh, apakah misalnya ya uh, tidak pernah bertemu temu secara tatap muka tapi secara virtual, gitu ya. Kemudian adanya interaksi terus menerus, gitu ya. Kenal juga, gitu ya. Uh, tapi tidak memiliki tempat yang sama, gitu ya. Dia ada di mana, gitu ya. Tapi ketemu di sebuah wadah yang sama, itu di dia virtual. Apakah itu disebut masyarakat atau tidak? tapi misalnya saling mengenal, ya ada interaksi gitu ya, misalnya ada aturan di situ. Nah, kemudian juga ada uh, sebuah uh, komunitas tersebut diberi nama sehingga memiliki identitas yang kuat di situ. Nah, apakah itu disebut masyarakat? Nah, jadi definisi masyarakat sekarang mulai berubah, bergeser gitu ya. Karena ini definisi ini udah lama gitu ya sebelum ada apa sebelum internet mungkin seperti sekarang bisa jadi Nah, definisi komunitas itu bergeser, tidak hanya konkret secara ketemu tatap muka langsung, tapi juga secara maya bisa juga itu disebutnya sebuah komunitas tanpa harus ketemu secara tatap muka. Nah, kemudian komunitas juga eh, biasa disebut kesatuan hidup setempat. Orang-orang tinggal bersama di suatu wilayah belum merupakan suatu kesatuan hidup. Nah, ini definisi di awal nih: tinggal bersama di suatu wilayah, belum merupakan suatu kesatuan hidup. Nah, kemudian jiwa kalau mereka tidak merasa terikat oleh perasaan bangga dan cinta kepada wilayah dan sedemikian rupa sehingga orang merasa rindu untuk kembali kalau berada di wilayah lain. Nah ini sebuah komunitas masyarakat desa. Misalnya. Nah, rasa kesatuan komuniti komunitas kalau dikupas mengandung unsur-unsur kepribadian kelompok artinya perasaan bahwa kelompok sendiri itu mempunyai ciri-ciri kebudayaan atau cara hidup yang berbeda dari kelompok lain sehingga perasaan bangga akan cita-cita dari kelompok sendiri. Uh, itu apa, sering menjadi perasaan negatif atau merendahkan atau sal, uh, paling sedikit menganehkan ciri-ciri dalam kehidupan komunitas lain. Jadi itu ya. Jadi uh, komunitas ini memiliki rasa kesatuan, ya. kemudian juga uh, apa, dihidup di suatu wilayah. Nah, kemudian juga mereka memiliki rasa bangga, nah, ada kerinduan untuk pulang ke wilayahnya, sehingga disitulah yang disebut dengan komunitas. Jadi ada kerinduan untuk ketemu dengan sesama anggota dalam komunitas tersebut. Nah sifat dari komunitas yaitu wilayah, cinta wilayah dan kepribadian kelompok merupakan dasar dan pangkal dari perasaan seperti patriotisme dan nasionalisme. Jadi komunitas itu bisa diartikan dengan luas, bisa diartikan dengan sempit. Nah kalau kita misalnya biasanya ya komunitas itu kan kita lihatnya oh komunitas itu biasanya berbasiskan hobi minat. Nah, ternyata tidak seperti itu. Yang namanya komunitas itu bisa berarti sangat luas sebenarnya. Yaitu di mana dia itu di sebuah wilayah yang misalnya cukup luas, dia memiliki kecintaan terhadap tanah airnya tersebut, terhadap wilayahnya, kemudian terbentuk kepribadian kelompok di situ. Nah, artinya kepribadian kelompok itu kepribadian di mana dalam sebuah kelompok tersebut memiliki ciri khas yang sama, memiliki pola yang sama. Contohnya di Sunda misalnya, ya. orang Sunda. Uh, apa memiliki uh, memiliki apa uh, si, sifat yang khas gitu ya misalnya keramah tamahannya kesopan santunannya sebagainya orang batak misalnya ya, berbeda dia memiliki uh, apa namanya ciri khas kelompoknya yaitu apa misalnya uh, apa uh, sifat perilaku yang suaranya volume suaranya lebih keras daripada orang sunda misalnya seperti marah gitu ya ini kalau di orang batak atau Medan itu dia bicara marah-marah itu seperti biasa, gitu ya. Dan itu kalau di Sunda kan kalau ada marah-marah itu kesinggung. Dan mereka berbicara di depan, bukan di belakang. Nah, ini ceroh, ciri khasnya itu ya. itu sebuah ciri khas kepribadian kelompok. Kemudian misalnya selanjutnya bentuk komunitas ada banyak nih ya. Komunitas besar seperti kota, negara, bagian negara. Komunitas kecil ya yang tadi bapak sebutkan band, desa, rukun tetangga, dan sebagainya. Komunitas kecil selain mempunyai ciri komunitas umum juga mempunyai sifat tambahan sebagai berikut. Komunitas kecil adalah kelompok di mana warganya, ya, uh, di sini, warganya masih bisa saling mengenal, bergaul, dan frekuensi kurang atau besar. Antara bagian dan kelompok-kelompok khusus tidak ada aneka warna, warna yang besar. Komunitas kecil adalah kelompok di mana manusia dapat menghayati sebagian besar dari lapangan, Kehidupan secara bulat. Nah, ini perbedaan di kelompok kecil, ya. Kelompok kecil di mana warganya masih saling mengenal, ya, bergaul, frekuensi yang kurang atau besar. Ya. misalnya kalian punya suatu komunitas, ya, komunitas hujan Ngariung saya Bogor Ngariung Nah, ada juga ya di Bogor, itu sebutnya komunitas Bogor Ngariung yang di, juga dipimpin oleh alumni kita, ya. Kemudian, antara bagian kelompok-kelompok khusus, tidak ada aneka warna yang besar. Komunitas kecil adalah kelompok di mana masih dapat menghayati sebagian besar dari lapangan kehidupan secara bulan Jadi itu eh, salah satu definisi kelompok kecil. Nah di sini juga ada yang namanya itu solidaritas. Eh, nah. Solidaritas dalam rang masyarakat kecil terbentuk karena beberapa prinsip. Jadi ada prinsip di mana di suatu masyarakat kecil itu terbentuk solidaritas. Jadi karena hidup yang sama, sering berinteraksi secara terus-menerus. Nah di sini ada namanya solidaritas karena di hidup bersama, makan bareng. Misalnya. Di situ dalam sebuah kelompok, kemudian. Sering bertemu, gitu ya. Melakukan hal-hal yang bersama-sama, menyelesaikan permasalahan bersama-sama, gotong royong, sehingga di situ menimbulkan sebuah solidaritas. Sama misalnya, kalian, misalnya, sebagai jurusan administrasi publik ataupun komunikasi, ataupun secara luas, secara fisik, kalian pasti memiliki solidaritas, gitu ya. Kalau itu terbangun, adanya interaksi terus-menerus, gitu ya. Kemudian, adanya saling gotong royong. Uh, dan juga uh, adanya saling berkomunikasi dengan baik, ya. maka itu ada 4 di sini kuncinya prinsip timbal balik, gotong royong, tolong menolong, gotong royong dalam kerja bakti dan gotong uh, dan musyawarah, ya. ini penting sehingga bisa menimbulkan sebuah solidaritas. Kemudian kategori sosial yang tadi ya kategori sosial ciri-ciri uh, uh, kelompok yang kolektif, ya kategori sosial adalah kesatuan manusia yang terjadi karena adanya suatu ciri atau suatu kompleks ciri-ciri objektif yang dapat dikenakan pada warga atau anggotanya contoh warga yang berumur di atas 18 tahun jadi kategori sosial itu kelompok masyarakat ya yang luas dengan memberikan uh, pemisahan pencirian tertentu misalnya, ya. misalnya dari segi umur, dari segi jenis kelamin dari segi uh, ekonomi, pendapatan, misalnya, dan, atau dari segi yang lainnya ini kategori sosial nah. golongan sosial, saya, ya. golongan sosial itu kesatuan manusia yang memiliki ciri tertentu yang bahkan sering dikenakan oleh pihak luar kepada mereka nah. kesatuan manusia ini Memiliki ikatan identitas sosial karena kesadaran identitas ini tumbuh sebagai respon terhadap penilaian pihak luar atau karena golongan itu memang terikat oleh suatu sistem nilai norma atau ada istiadat contoh golongan pemuda misalnya contoh golongan pemuda golongan tua misalnya atau misalnya karena sudah disebutkan misalnya contoh negeri tirani misalnya di Cina gitu ya. Dan negeri tirani, eh, negeri jiran gitu ya, di Malaysia, nah, misalnya eh, negeri Paman Syam, di mana itu di Amerika, misalnya ya, sebagainya. Nah, selanjutnya ada namanya kelompok dan perkumpulan. Ya. Kelompok dan perkumpulan memenuhi syarat. Sebagai suatu masyarakat karena memiliki sistem interaksi antar anggota, adat istiadat, sistem norma yang mengatur interaksi, adanya kesinambungan dan adanya rasa identitas yang mempersatukan semua anggota. Nah, contohnya di sini kita ya organisasi di Himap, Himakom, dan sebagainya. Karena itu tadi syarat-syarat masyarakat itu ada. Jadi masyarakat itu artinya luas ya, bisa sebagai sebuah komunitas, kemudian crowd, kemudian juga kelompok atau perkumpulan dan sebagainya jadi itu bagian dari masyarakat jadi masyarakat itu artiannya luas namun di samping memiliki ciri kelompok juga memiliki ciri tambahan yaitu adanya organisasi dan kepemimpinan jadi adanya kelembagaan yang secara resmi sah di dalamnya bedanya kalau kelompok itu lebih bersifat tradisional sedangkan perkumpulan sudah bersifat organisasi formal jadi bedakan kelompok mana perkumpulan kalau perkumpulan dia terorganisir dengan baik, terstruktur dengan baik, terlembagakan. Kalau kelompok dia itu adalah uh, tidak terlembagakan, uh, tradisional, dan bisa bubar suatu saat. Misalnya, kelompok belajar, kelompok uh, tugas, dan segala macam. Nah, itu juga bisa disebut masyarakat, gitu ya. Uh, karena ada interaksi, tapi sementara, nah, ini juga disebutnya dengan masyarakat. Mungkin itu ya, uh, sedikit uh, sebelum Bapak lanjut ke... Sesi kedua, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, persilahkan ya nanti bapak jawab di sesi kedua di room yang berbeda. Bapak share dulu ya. Silakan ada yang mau ini bertanya sampai situ, ada yang kurang dipahami mungkin. Nanti gabung lagi di sini ya, bapak share di ini ya. Kalian ini dibatasi 40 menit. Chat ya, ntar ya. Nah, ini ya. Tolong dikopas ya, dimasukkan ke grup WhatsApp lagi. Ini ya. Nanti kita gabung ke, ke roomnya ini. nanti. Silakan siapkan pertanyaannya. Kalau ada yang ingin tanyakan nanti di sesi yang kedua ini ya. Di chat room ada, Bapak Sebarin. Nanti disampaikan di WhatsApp ya silakan uh, Oke okay, kita tutup dulu ya uh, tutup uh, kita lanjut ke room selanjutnya ini